Kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Pisces di bulan November. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Pisces di bulan November tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Pisces di bulan November tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Pisces di bulan November tahun 2020. Jika kartu per sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang PCS di bulan November tahun 2020. Pertama untuk kategori support energi kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan, selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan, selanjutnya support energi di dalam kategori hubungan asmara bises di bulan November tahun 2020.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 eikhobsword ataupun 8 pedang secara umum eikhobsword itu diartikan tidak disarankan untuk mencari aktivitas mencari masalah diri sendiri mencari beban pikiran hidup sendiri dan tidak disarankan untuk menyelesaikan masalah orang lain tanpa mampu untuk menyelesaikannya sendiri sehingga disini menjadi beban pikiran tersendiri yang dialami oleh seorang Pisces di bulan November tahun 2020 jadi di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Pisces di bulan November tahun 2020 kesehatannya akan sedikit menurun dimana di sini seorang Pisces mendapatkan beban pikiran dimana seorang Pisces akan berusaha dan memikirkan solusi atas masalah orang lain dan bisa juga memikirkan solusi atas masalah diri sendiri dan di sini juga digambarkan Seorang pisces sebaiknya melakukan refleksi diri, mencari ketenangan diri sendiri dan tidak memperhatikan masalah orang lain dan fokus kepada diri sendiri sehingga di sini kesehatannya bisa meningkat di bulan November tahun 2020. Dan untuk sebuah energinya adalah Page of One. Secara umum Page of One itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan kesehatan seorang pisces menurun di bulan November tahun 2020 dikarenakan dua permasalahan. Yang pertama di sini adalah Masalah dari seorang anak yang merupakan anak bises sendiri Dan yang kedua adalah masalah dari orang lain yang merupakan masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak Yang merupakan anak orang lain ataupun anak bises sendiri Dan untuk kartu kesimpulannya adalah desan Secara umum, desan itu diartikan pencerahan, memberikan pencerahan, memberikan ide terbaik Mencari solusi atas masalah dan memberikan solusi atas masalah yang ditimbulkan jadi jika kartu desan kita gabungkan dengan kesehatan seorang Pisces di sini menggambarkan, kesehatan seorang Pisces menurun dikarenakan ia mendapatkan beban pikiran yang ditimbulkan oleh seorang anak yang merupakan anak Pisces ataupun anak orang lain yang dimana di disini menggambarkan seorang Pisces butuh seseorang memberikan pencerahan ataupun memberikan masukan kepada seorang Pisces agar Pisces fokus kepada diri sendiri dan fokus kepada kesehatannya di bulan November tahun 2020. Selanjutnya kita kartu keuangan seorang Pisces dan kartunya adalah 9 of pentacle ataupun 9 poin. Secara umum 9 of pentacle itu diartikan kondisi yang berkecukupan, kondisi keuangan yang sangat bagus, kondisi keuangan yang di dalam kategori mendapatkan peningkatan dan di sini usaha apapun yang dilakukan oleh seorang bisnis akan mendapatkan sebuah hasil yang maksimal di dalam kategori keuangan. Dan untuk keuangan seorang bisnis di bulan November tahun 2020, keuangannya akan meningkat secara drastis dan keuangannya akan Meningkat tanpa ia sadari, dan di sini di bulan November, keuangan seorang Pisces akan meningkat secara bersamaan dengan usaha apa yang ia lakukan untuk mendapatkan keuangan yang maksimal. Dan di sini juga menggambarkan seorang Pisces melakukan usaha dan apapun usaha itu akan membuahkan hasil dan membuahkan income yang sangat bagus kepada keuangan serta dapat menunjang kehidupan seorang Pisces di bulan November tahun 2020. Di sini juga dikategorikan seorang Pisces mampu berbagi kepada orang lain di dalam kategori materi dan di sini seorang Pisces mampu membeli sesuatu yang baru yang dia inginkan di bulan November tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah... Queen of One secara umum Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan keuangan seorang Pisces meningkat di bulan November tahun 2020. Dimana di sini seorang pasangan memberikan aura respon yang positif dan memberikan masukan serta support kepada seorang Pisces agar lebih giat lagi untuk mencari keuangan di bulan November tahun 2020. Dan jika kartu desa kita gabungkan dengan keuangan seorang Pisces di sini menggambarkan sosok seorang pasangan merupakan sosok seseorang pencerah ataupun yang memberikan masukan kepada seorang Pisces agar lebih giat mencari keuangan dan itu akan berhasil yang membuat keuangan seorang Pisces meningkat di bulan November tahun 2020 dan selanjutnya kita kartu kard dan pekerjaan seorang Pisces dan kartunya adalah Six of One ataupun enam tongkat secara umum Six of One itu diartikan pencapaian kemenangan mendapatkan apa yang diinginkan menuju karir yang bagus dan mendapatkan pekerjaan yang layak dan disini bisa dikategorikan meniaiki sebuah jabatan ataupun pekerjaan serta karirnya akan meningkat di bulan November tahun 2020. Dan untuk karir pekerjaan seorang bisnis di bulan November di disini menggambarkan karirnya akan mendapatkan peningkatan di dimana disini seorang bisnis mendapatkan apa yang ia inginkan di dalam kategori pekerjaan. Mendapatkan apa yang ia inginkan di dalam kategori kehidupan, serta mendapatkan sesuatu yang baru di dalam kategori karir dan pekerjaan. Di sini juga digambarkan seorang Pisces bisa direkomendasikan menaiki jabatan yang ia inginkan selama ini, dan di sini seseorang akan memberikan masukan kepada seorang Pisces agar lebih fokus lagi kepada karir dan pekerjaannya. Dan di sini juga digambarkan seorang Pisces akan membuat suatu usaha yang di mana kategori ini seorang Pisces merupakan seorang Owner, ataupun pemilik usaha di bulan November tahun 2020 dan untuk kartu support energinya adalah kenaik opsi secara umumnya kenaik opsi itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun seseorang yang lebih dekat dengan bisnis sendiri dan di sini menggambarkan seorang bisnis mendapatkan peningkatan karir di bulan November tahun 2020 dan bisa juga dikategorikan menjadi seorang owner di dalam sebuah usaha yang ia dirikan sendiri yang dimana seseorang ataupun orang-orang terdekat Pisces akan memberikan support dan dukungan yang positif kepada seorang Pisces agar lebih fokus lagi untuk membangun usahanya. Dan jika kartu desa kita gabungkan dengan RT dan pekerjaan seorang Pisces di sini menggambarkan, sosok seorang Pisces merupakan sosok yang memberikan suatu pencerahan, memberikan sesuatu hal yang baru kepada orang-orang di sekitarnya, yang dimana seorang Pisces memberikan gambaran atas usaha yang ia lakukan selama ini, telah membuahkan hasil di bulan November tahun 2020. Dan untuk kartu hubungan asmara seorang pisces di bulan November adalah Ace of Cups. Secara umum, Ace of Cups itu diartikan permulaan awal mula ingin memulai, ingin meniti dan ingin memperbaiki kesalahan di masa lalu. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang pisces di bulan November tahun 2020 ia ingin memulai suatu hal yang serius bersama pasangan dan meniti hubungan yang serius bersama pasangan. Dimana jikalau di sini seorang pisces yang baru memiliki pasangan akan memulai hubungan dan memiliki tujuan untuk ke jenjang yang lebih serius. Dan di sini apabila seorang pisces yang single ia akan memulai mencoba dengan orang lain ataupun mencoba membuka hati kepada orang lain sehingga di sini ia mendapatkan pasangan di bulan November tahun 2020. Dan jika seorang pisces yang sudah berpasangan di sini menggambarkan seorang pisces akan memperbaiki kesalahan bersama pasangan dan seorang pisces akan memulai hubungan yang lebih romantis, hubungan yang lebih harmonis bersama pasangan, di mana di seorang pasangan akan memberikan respon dan nilai yang positif kepada seorang pisces di bulan November tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan dalam kategori ini, seseorang yang lebih tua dari Pisces sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Pisces akan mendapatkan sebuah hubungan, ataupun ingin memulai hubungan yang lebih harmonis di dalam kategori hubungan asmara, di mana di sini seorang Pisces mendapatkan dukungan dari seseorang, orang tua Pisces, dan orang tua pasangan, dan mendapatkan dukungan dari orang-orang yang lebih berpengalaman di dalam kategori hubungan asmara, dan bisa dikategorikan mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar ataupun teman baik seorang Pisces sendiri. Dan jika kartu desa kita gabungkan dengan hubungan asmara, Pisces di sini menggambarkan sosok orang tua, sosok rekan, sosok sahabat, sosok orang terdekat, dan sosok orang yang berpengalaman di dalam kategori hubungan asmara adalah sosok seseorang pencerah. Ataupun sosok seseorang yang berurutan masukan dan motivasi kepada seorang Pisces, agar seorang Pisces mendapatkan hubungan asmara yang bagus di bulan November tahun 2020. Dan di sini bisa kita lihat angka keberuntungan seorang Pisces di bulan November tahun 2020 itu berada di angka 8, 89, 96, 61, dan 16. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Pisces di bulan November tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.